Anda menonton video ini Sama dengan Menyumbang kesejahteraan kepada anak yatim Terima kasih Semoga Allah membalasnya Satu-satunya hal yang membuat hidup lebih baik Adalah melakukan hal-hal sederhana dengan cinta Bukanlah kekayaan atau status sosial yang menentukan nilai hidup Melainkan kebahagiaan yang berasal dari memanfaatkan setiap momen dengan baik Nikmati hidup, ucapkan terima kasih pada setiap harinya Dan jangan lupa bersyukur atas semua yang kamu miliki Jangan pernah menyerah pada tanggung jawab Karena setiap langkah yang kamu ambil Akan membawamu menuju kesuksesan dan kebahagiaan Ingatlah bahwa hidup sederhana Akan membawa kebahagiaan yang lebih mendalam Dan kepuasan yang lebih besar Daripada hidup yang ribet dan sibuk Teruslah Menginspirasi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, sehingga kamu dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi dunia ini. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita akan membuka pikiran dan menenangkan hati rasa bersyukur juga membuat kita lebih mudah menyadari bahwa hidup sederhana tak selalu mengecewakan nikmati momen-momen kecil dalam hidup momen kecil dalam hidup bisa jadi sangat berharga dan menyenangkan nikmati setiap momen yang kamu alami karena kadang momen-momen kecil yang kita lewati dengan cepat bisa jadi tak terulang kembali. Jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Khawatir terlalu banyak tentang masa depan. Hanya makan waktu dan energi. Berfokuslah pada apa yang bisa dilakukan di saat ini. Jadikan hidup yang sederhana Penuh berarti Dengan menjalani hidup dengan slow peace Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari Dan lupa untuk fokus pada apa yang benar-benar penting Lebih baik Fokus pada hal-hal yang memang benar-benar penting seperti keluarga, kesehatan, atau menjalani hidup sederhana saja. Jadikan hidup sebagai sebuah petualangan. Melihat hidup sebagai petualangan membantu kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih positif. Tantangan yang kita hadapi bukanlah masalah, tetapi justru kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai manusia. Melihat hidup sebagai petualangan juga membuat kita lebih bersemangat dan tidak mudah menyerah menyongsong hidup yang sederhana.